Lapor komandan, situasi saat ini sedang banjir, ketinggian air 1 dengkul. Izin untuk evakuasi, laporan selesai. Oh! Allahu Akbar, kemundut, ya Allah. Ketim mana kok macam kelabu tadi? Kok tim mana kelabu tadi? Duh, ya, ya, ya, ya. Ya, dah rasa, dah rasa Kalau Lagi Allah masih ada yang menarik nih ah wah, wah di sini ya woi woi oke okay. ih woi woi stop apa ini woi apa ini woi allah botolku ada yang menarik tadi woi apa ini woi apa ini astagfirullahaladzim apa ini woi ya allah Ternyata ini yang narik botol gua. <laughs> Ternyata ini yang nariknya, woi. Aduh, woi, botol strek di jalan. <laughs> wih, wah, oh. wih, mantap, Mayang. Adalah 2 kilo nih kayaknya nih. Empat tahun kemudian, wih. Ada oh, lepas, <laughs> lepas, woi. Aduh, oi. Apa? Jadi, baru nampak cek hmm. ah, ya, Boleh Alhamdulillah, ah, ah, tak? Tak boleh tak? Alhamdulillah. Ya, boleh tak apa-apa ni? Ngan tak sekejap. Oh, oh. Ah, Cekuk kuat ah, tu. Jangan-jangan agak ah. tinggi nanti dia. Tolong ya, iya, di jatuh, Mas Bro. Gila, Mantap, Mas Bro. Yes. Wah, walah guys. Strike man sampai patah guys. Walah. Patah guys pancing saya guys. Huh. guys. Gabus man. Uh. Strike man Bang Olai Channel guys. Wah, strike. Sampai patah guys dari pancing saya guys. Uh. Strike man. Nih guys. Patah guys tajuhan saya guys. Walah walah besar guys keras ini huh. sensasi tarikan gabus guys babon monster tapi satu korban guys sampai patah itu momen oh, yang sangat itu hancur ini guys pas guys panen besar kima,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 Tajuran saya guys, apakah saya dapat guys ini guys? Huh, getah-getah guys. Wah, uh, bukan ini guys. Wah, uh, uh, berat, berat nih guys uh, um. <surfing> apa ini guys? wah, wah, wah, wah, guys wah, wah, wah, wah, wah, wah, guys wah, wah, wah, contoh yang kecil guys, nggak dapat ikan, Uh, ini guys, wuhh, strike man guys, ini dia guys, bang oleh channel guys, dapat gabus guys, hmm. Tank men. guys. Oh, apa itu, guys? Kayak kabut begini, guys. airnya guys. Itu tajukan saya, guys. Kita tarik, guys. Uh. Oh, uh. Oh, oh, ini, guys. Wah, oh, guys harus terjun lagi nih guys wah lepas guys terlalu lama saya guys sorry guys gak kerekam sorry guys itu Mr Ambon lagi strike guys gabus babon walah tengok guys strike man wah ini berapa kilo ini mon uh, ini guys momen yang Untung tidak terkam kamera, guys. Tadi tahikannya, guys, gimana sensasinya itu? Ini betul-betul pemancing sejati, nih, guys. Mantap, wah, mantap, ambon. Ini kira-kira setengah kilo adalah, guys. Ini ada, ya, ada ini. Kalau 5 kilo, nanti saya bohong, uh, mantap. Susah kayaknya dia melepaskannya itu guys Kayak melekat sekali itu Halo guys, inilah hasil pancingan kita tadi guys Semuanya guys Jangan hmm, guys Besar-besar guys Ini yang paling besar guys Sekarang kita akan pulang guys Tuh guys, aduh guys Besar sekali guys hmm. Ini lagi guys, paling besar ini Hmm. ini semuanya guys hmm. Kan nah, kita akan pulang guys karena hari habis hujan gak ada lagi yang mau makan ikannya guys nah, kita panen gabus guys sekarang mau pulang jangan lupa dukung terus Bang Olay channel dengan cara like, comment, bagikan ke teman kalian dan subscribe Oke, hey, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.